ini adik ini uh, punya kelainan di bagian tulang rusuk pertama ini. Hmm. nah gitu dia ini umur 11, 11 tahun, tahun oh. tapi masih kelas 3 sd ya. Nah. lalu di bagian belakang coba nengok saya. Nah, ini lihat nih. ini kok skoliosis ini kalau ditempat apa tulang ini gitu skoliosis lihat ini turun nih teksturnya kan turun nih. Hmm. Hmm -hmm. Dan... becak apa nih? Oh ini becak abangnya si Darw, Darwis ya. Oh. Yang nomor dua, jadi dia meneruskan usaha almarhum ayahnya, hmm. mencari barang bekas lah ya kalau di oh. Jadi tapi ini lagi trouble ya, lagi rusak. yang rusak? Ya,